Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan pastinya vitamin-vitamin seger nih persahabat, ya dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada info persahabat, ya sekedar mengingatkan untuk warga Konoha jangan sampai lupa mendukung Leslar sebagai pasangan favorit Sobat RDI, bersahabat ya, masya Allah, untuk saingan Bunda Lesti dan Papa Bilar, ada Chris Gianna dan Siti Badriah. Dan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. yuk persahabat ya, kita tentunya banyakin komentar di akun Instagram RDI 971, untuk tentunya mendukung. Yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar. Siapa nih pasangan favorit Sobat RDI? Coba komen di kolom komentar, sahabat ya, dengan komentarnya alias "LAR". Rizky Bilar, Lesti, yuk, Sobat ya, sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesulitan warga Konoha untuk selalu setia mendukung Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya juga persahabat ada unggahan terbaru dari igensinya Bunda Lesti 2 jam yang lalu Persahabat ya tepatnya meripos kembali unggahan dari Kak Divi Salah satu kru Indosiar BBL selalu menjadi pusat perhatian Di acara tentunya tapping audisi DA5 kemarin Persahabat ya saat menemani Bunda Lesti kerja Dan ada sebuah kalimat yang diposting oleh Kak Divi Waktu baru lahir gak berani gendong Waktu akikah nggak sempat gendong Eh di audisi DA5 Baru kesampean langsung Rebahan di badan mungkin Berasa tiduran di kasur kali ya <guluh> Banyak-banyakin Mukanya gemes kali Abang L ya. Pasti orang yang secara langsung Melihat Abang Fatih Ini sangat gemes kali Tentunya persahabat ya Selalu bilang ganteng Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak Doa support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Dan selanjutnya juga persahabat perhatikan Ada cedukan vitamin manja memelica anjur Masya Allah banget persahabat ya Bak anak SMP nyempil di tengah tuh Bunda Lesi Kejara Dan kita lihat selit kedua Pengawal Leslar bukan kaleng-kaleng Aduh goloknya sudah siap Siapa yang berani tuh persahabat ya Golok sudah siap dari pengawal idol kesengan kita bukan kaleng kaling, Masya Allah banget ya Bahagia sekali melihat postingan ini Mudah-mudahan mereka selalu sehat bahagia Dan selalu tetap konsisten menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Momen ini pun bersahabat diunggah kembali oleh akun Teddy Lalu Kejora. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Anak SMP nyempil di tengah ya guys Leslar tuh Masya Allah banget ya Selalu salpok dengan penampilan Bunda Lesti dan Papa Bilar Yang sederhana banget ketika di Cianjur Masya Allah banget ya kita lihat tuh Imut-imut menggemaskan wajah dari Bunda Lesti keceora. Dan persabanya kita lihat juga kabar berikutnya Alhamdulillah Vlog Leslar Entertainment sudah masuk di jajaran trending Kita tentunya bangga Semalam juga masuk di empat trending Masya Allah Patut kita syukuri Alhamdulillah Berkat dukungan Berkat semangat Yang selalu tentunya diberikan Untuk warga Konoha semuanya Terima kasih banyak persahabat ya Selalu mensupport idola kesayangan Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan dan Pastinya kebahagiaan Amin Jangan kendor semangat kita Terus buktikan Bismillah bisa tentunya OTW menjadi nomor satu di trending Youtube Semoga bisa persahabatnya di angka satu Tetap kita konsisten, semangat terus, solid terus Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan lain persahabat di pagi hari ini Pasti kita menunggu kabar dan cidukan vitamin terbaru berikutnya Dari Lesti dan Bilar